Oke, kembali lagi dalam skenario blok hemostasis nyeri dada ya. Tu angkatan 2020. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. baiklah ah dari tutorial kali ini kita dikasih original skenario nya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 kalimat. Dari 8 kalimat ini kalimat pertama menyatakan biodata ya. Dan kedua sampai ke tujuh ini Kalimat untuk keterangan anamnesis Dan yang terakhir baru hasil pemeriksaan fisik Oke okay. Jenters pasien nyonya Rani ya, Usia 55 tahun Kalau nyonya pasti Ini jenis kelaminnya perempuan ya. Ya, Ini settingnya di klinik Dokter OZ. Oz Kalau klinik Ini berarti settingnya memang rata-rata jarang ada infus ya Tidak seperti IGD yang sebenarnya lebih lengkap ya secara fasilitas dan rumah sakit ya Oke klinik ya biasanya memang dokter umum nah anamnesis kita bagi dari keluhan utama ini sebenarnya penurunan kesadaran ya Sejak 30 menit yang lalu ini yang membawa pasien datang merobat ya. Nah, tambahannya ini ada nyeri kepala, gangguan keseimbangan ya. Dan ada keterangan setelah konsumsi ya, obat penghilang nyeri dada sejak 30 menit yang lalu. Nah, ini riwayat perjalanan penyakit pasien kita nih. Jadi pertama 3 jam yang lalu ada nyeri dada pertama. Nah, namun berkurang dengan minum obat tablet bawah lidah. Nah, timbul nyeri pada yang kedua, ya, tiga menit yang lalu, onsetnya, minum lagi obat bawah lidah, ya, namun terasa pusing sepoyang dan hampir pingsan, ya. Reward, Pemakaian obat, ini isosorbit ISDN tadi, di cara pembelian sublingual sub di bawah, lingual, lidah, ya, di bawah lidah, nah, untuk reward penyakit dahulu, tidak jelas, ya, apakah ada hipertensi, ya. Sintra metabolik dislipidemia lewat diet tinggi lemak ya. Nah, pemeriksaan fisik juga tidak jelas untuk Glasgow Coma Scale. movement dan verbalnya tidak diberikan keterangan dari skenario. Nah, hanya murni tekanan darah 90/60 ya. Nah, kalau tekanan darah 90/60 ini cukup rendah ya. Nah, karena normal tekanan darah itu 120/80 biasanya. Nah, namun tidak diberi keterangan ya petunjuk khas dari shock seperti capillary refill time akra dingin atau hangat ya. dan tidak ada nih dari skenario ini pemeriksaan penunjang EKG atau enzim jantung sehingga kita hanya bisa mengaitkan antara masalah di skenario ini Oke okay. pangkalnya itu adalah dari sebenarnya nyeri dada yang ada di skenario Dan ujungnya ada di tekanan darah Nah, nyeri dada sebenarnya tadi dari anamnesis kita perlu gali Penyakit dahulunya ya Apakah memang ada keturunan Atau ada diet yang menyebabkan atherosclerosis Atau kurang olahraga ya Dietnya tadi tinggi lemak Nah, pengerasan pembuluh darah Sehingga pembuluh darah tersumbat khususnya di arteri koroner ya. Yang memperdarai otot jantung. Nah, jantung secara organ itu berada lokasi anatominya di dada regio torak ya, sehingga timbul nyeri. Nah, pasien lalu mengkonsumsi ISDN Melebarlah nih pembuluh darahnya ya, vaso dilatasi. Nah, fase dilatasi ini terjadi bisa secara sistemik dan regio kranial ya. Nah, itulah kranial Fasilitasnya menyebabkan Sempoyongan dari kepala dan hampir Pingsan tadi keluhan di anamnesis Untuk di sistemik Ini terjadi penurunan resistensi Perifer Delete, delete tadi kan melebar Kalau dia melebar, jadi aliran itu lancar ya. Terlalu lancar Tidak ada hambatan justru Nah, sehingga di arteri brachialis terukurlah Tekanan darahnya yang menurun Ya, 90 per 60 Oke, jadi Hipotesis dari skenario ini pusing, sempoyongan, dan hampir pingsan Ada efek samping dari vasodilator Seperti isus orbit ya Sebagai antianginal yang dikonsumsi dua kali saat Masih ada sisa bioavailabilitas Jadi, dari hipotesis ini kita akan bahas satu persatu Secara teoritas ya Nah, tujuan dari menyusun hipotesis seperti tadi Kita bisa menentukan diagnosis kalau Praktek di klinik ya, syncope dengan International Classification of Disease 10 (ICD-10) itu R55. Nah, untuk selanjutnya kita bisa claim ke asuransi ya, tata laksana observasi gejala shop ya, dan ikuti algoritma shock berdasarkan Advanced Cardiac Life Support baik dari Perki maupun dari papdi penyakit dalam ya. Nah, untuk kasus ini kita perlu tahu basic bi biomedicine medicine. Yaitu dari bagaimana pembuluh darah, khususnya di daerah dada yang nyeri tadi, di jantung, ya arteri koroner ini diatur oleh sistem saraf ya Nah, dari sistem saraf inilah yang menimbulkan persepsi rasa nyeri ya Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa nyeri tadi, kita perlu memperbaiki pangkalnya dari pembuluh darah Itulah diberikan tadi, namanya vasodilator, isi ISDN tadi namun, ternyata persarafan ini tidak hanya bekerja terhadap jantung, ternyata ada pengaruh juga terhadap ke otak. Nah, Secara singkat, bagaimana kinerja dari jantung dinilai, terutama dada yang nyeri tadi, inilah tujuan kita mengetahui yang namanya EKG. Ya. EKG yang abnormal akan mencerminkan aliran darah yang tidak normal. Ya. Nah aliran darah itu terdiri atas besaran apa saja grafik inilah ya ada yang namanya ejeksi saat dia keluar ya. kontraksi-relaksasi akibat dari kontraksi dan relaksasi otot jantung tadi diukurlah tekanan aorta ya tekanan dari atrium ventricle ya dan bisa kita juga dengar dari auskultasi dengan stetoskop seperti inilah kurang lebih grafiknya fonokardiogram ya nah. Tujuannya nanti dari sirkulasi nyari dada ini, kita akan lihat dari gambar ini bagaimana keterkaitan ya, secara ilustrasi dari jantung yang nyeri tadi. Jika diobati dengan vasodilator secara sistemik, dapat berhubungan ya ke pembuluh darah otak. Da, inilah yang menjadi penyebab hampir pingsan tadi. Kalau secara ilustrasi kita lihat ada warna merah dan warna biru, ya arteri maupun vena itu ada hubungannya dari otak menuju jantung. Dan mengapa kita mengetahui permasalahan efek samping ini dari tekanan darah di tangan di brachialis ya. Nah, blood pressure itu rumusnya adalah cardiac output curah jantung dikali stroke volume ya. Systemic vein resistant ya. Nah, cardiac output baru di Dapatkan dari stroke volume dikali heart rate. Nah, stroke volume isi sekuncup ini ada yang adalah gambaran dari isi darah di dalam jantung. Ada sebelum dipompa preload dan afterload. Ya. Preload itu volume saat akhir dari diastol. Nah, afterload itu resisten hambatan. Ya. Jantung harus overcome ya, to eject blood. Jadi saat dia naik, ya. Nah, contractility itu bagaimana kekuatan dan gaya ya saat pemompaan jantung. Nah. Jadi setelah kita mengetahui tadi dua slide fisiologi, kita bisa tahu nih di mana ya farmakologi yang mau kita mainin. Nah, vasodilatation tadi itu ada sympathetic efferent. ya. Simpatetik itu berarti fight or flight. Ya, Efren berarti outputnya Nah inilah yang akan menjadi target obat Secara farmakologi Dan nantinya obat itu akan diatur dosisnya Menurut drug bioavailability tadi Nah ini menurut definisi tahun 2003 Dari Food and Drug Administration ya. Ini badan pengawas obat dan makanan dari Amerika Serikat Jadi secara definisi rate and extend Laju dan penyebaran obat becomes available at the site of action sehingga mampu ya bekerja pada target organ. Contohnya tadi si pembuluh darah. Nah, inilah bagian pecahannya bioavailability tadi, ya. Nah, inilah yang menjadi da dasar untuk pengaturan dosis, ya. ISDN kita bisa lihat di sini. 2.5 sampai 10 mg sublingual. Wow. Nah, memang keterangan dari soal tadi dari skenario itu belum disebutkan berapa sediaan dari ISDN yang diberikan ya satu tablet oke okay lah kita anggap nah berdasarkan ini tabel ini itu 2,5 sampai 10 mg tadi nah sementara kalau kita lihat di pasaran ISDN itu 5 mg ya nah ini obat yang ada di Indonesia ya Sebenarnya ISDN ada variasi pabrik-pabrik lain di setiap negara ya. Nah, inilah yang harus diatur. Kalau dari skenario kita menganalisis dia ngomong 3 jam dan 30 menit. Nah, asumsinya tiga jam yang lalu berarti ini ya memang belum maksimal ISDN ya 4 jam kalau di sini 2 sampai 4 ya untuk durasinya. Nah, jadi kita anggap masih ada sisa sejam ya, kalau memang skenario pas tiga jam ya tadi Nah itulah mengapa nyeri dada ini kita sebenarnya harus pastikan dulu yes memang tidak seluruh ISTN itu tidak untuk seluruh nyeri dada karena mengapa kalau selain dari nyeri dada akibat jantung ya kalau kasus kita ini yang kiri ini kemungkinan karena arteri disis ya Nah bagaimana diagnostiknya ini nanti di blok 15 kita belajar Nah, tapi dari slide ini kita perlu ketahui bahwa ISDN itu uh, tidak terlalu efektif ya, untuk nyeri dada yang di tengah dan di kanan ini karena ini non coronary artery disease dan non cardiac ini ini memiliki patofisiologi yang berbeda, ya. Nah, secara ilustratif nyeri dada itu perlu kita bayangkan saat pasien uh, memberikan keterangan di anamnesis dari gambar ini, ya. Bisa saja tuh, nyari dada ya Bagian agak lebih bawah Itu seolah-olah asam lambung Tapi hati-hati, pasien mengaku lambung Kalau ternyata dia nyari dada Nah, itu justru bermasalah juga ya. Nah, sering kali beberapa kasus ini Dispep, dispep, dispep Ternyata ACS Ternyata chronic coronary disease ya. Sudah sumbatan yang lama Nah, itulah perlunya kita diagnostik ya yang secara holistik dan menyeluruh ya Nah nyeri ini juga bisa nih kita bagi lagi menurut dollar ya ini ada beberapa singkatan yang untuk misalnya usia atau MCK bisa kalian pakai ya baik dari slide ini ataupun slide ini yang dari medicalinstitution.com like core, p3a3 ya Nah, kita pokoknya setiap dapat nyeri itu untuk menyingkirkan DD, diagnosis banding kita harus lengkapi nih. Lokasinya di mana, intensitasnya, kualitas dan seterusnya sampai gejala-gejala yang terkait. Nah, tujuannya ngapa kita bisa pastikan nih oh kasus ini memang iskemia miokard otot jantung ya. ya. nyerinya kurang lebih menjalar bisa ke tangan ya. Bahkan Uh, ada beberapa kasus yang jarang bukan ke tangan kiri jantung kan memang di sebelah kiri lebih cenderung sebenarnya ke sebelah kiri tangan penjalarannya tapi bisa juga ke kanan ya bisa ke rahang bahkan di punggung dan juga bagian ulu hati ya pigaster. Nah karena itulah sindrom koroner akut ya kita perlu EKG ya yang tidak ada di kasus. Mungkin EKG akan lebih kalian perdalam di blok kardiovaskular ya. Nantinya untuk apa kita ketahui ada KST elevasi, non ST elevasi. Kalau di kasus kita kemungkinan yang sebelah kanan, tapi kita belum bisa pastikan karena belum ada enzim jantungnya ya. Nah. Ya kalau kalian ingin edukasi pasien kurang lebih bisa nih. Misalnya stase IKM pakai leaflet seperti ini ya. Intinya penyumbatan, Bu, Pak, ya. Jadi serangan jantung, ya. Inilah faktor-faktor pemicunya. Inilah yang harus kalian singkirkan secara lengkap dari anamnesis, ya. Dari wawancara tanya jawab, faktor usia, ini tadi yang genetik, ya. Diabetes, ini pengentalan darah, darah terlalu manis kan? Nah, tekanan darah tinggi, Obes, apakah gemuk pasiennya? Nah, antropometri dari kasus tidak ada ya Jadi tidak bisa kita analisis Pola hidup, ya, olahraganya bagaimana frekuensinya dan juga stres ya Tingkat pekerjaan, ya, belum diketahui secara pasti Dan inilah tadi tanda dan gejala Kalau mau penyuluhan boleh nih Pakai contoh poster yang seperti ini, lebih komunikatif ya Nah, untuk ke orang awam ya keringat dingin ya, nyari dada rasa berat di dada ya ke 20 menit kurang lebih ya inilah enzim jantung yang sebenarnya bisa di periksa ya kaitannya mengapa perlu tahu kita enzim jantung karena ini ada blok biokimia ya Nah enzim inilah bagian sebenarnya topik yang dibahas di kuliah biokim ya, bagaimana adanya troponin ya, kreatin kinase ini dihasilkan oleh metabolisme otot jantung. Nah, inilah yang menjadi pertanda kalau dia meningkat berarti metabolismenya banyak ya, artinya terjadi kerusakan ya. Nah, masing-masing dari enzimnya tumpunya yang namanya jangka waktu peningkatannya peak initial rise peak puncak ya. Dan kapan dia akan normal? Nah, secara klinis, keputusan pemilihan enzim ini sering ditanyakan di UKMPPD maupun saat kalian, misalnya, jaga IGD ya, sebagai dokter intensif. Jadi, kalian perlu tahu. Dan sebelum konsul ke DPJP, ya, biasanya ini penyakit dalam, SPPD atau SPJP, kalian tebak dulu, kalian lihat ya, interpretasi masing-masing angka ini sehingga tidak terlalu banyak salah ya. Revisi konsul. Nah, intinya troponin yang paling baik ya secara garis besar CKMB yang paling cepat ya. Nah, oke okay, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sincup yang menjadi diagnosis tadi ya. Sincup ini secara penyebab ya causes ini bisa dari kepala, jantung ya dan pembuluh darah. Kalau kasus kita kemungkinan ya ini dari jantung ya, heart attack, MI tadi, ya. Nah, jadi bisa juga dari pembuluh darah akibat vasodilatasi tadi, vasofagal causes. Ya. Lalu sistemik vascular resisten, ya, dia rendah, ya, hambatannya. Nah, karena mengapa syncope ini ada hubungan tadi dengan tekanan darah jantung ya, preload. Nah, kasus kita itu kalau hipo, hipotensi, ya. Sebenarnya bisa, bisa ini berada tapi hadrat tidak tahu berapa ya dari kasus tadi. Oke, perilaku problem sebenarnya mirip hemorrhage, tapi hemorrhage perdarahan ya, shock. Kita ini kemungkinan shock, shock tuh akralnya belum tahu tadi ya. Nah, jadi ada sebenarnya skor San Francisco ya. Apakah dari riwayat gagal jantung CHF, hematokritnya berapa, EKG, sesak nafas dan tekanan darah. Ya, kalau kasus kita ini mentok 90/60 ya. Nah, enggak obat penghilang nyeri dada yang menjadi permasalahan. Ya, kemungkinan memang skenario ini pemicu kalian untuk belajar farmakologi. Ya, nitrat ini indikasinya betul untuk nyeri dada, SKA. Ya. Nah, mekanisme dari nitrat dia berada di fase smooth muscle, jadi otot polos dari pembuluh darah. Nah, jadi ada tension tegangan otot di bagian vena ya. Nah, inilah yang diatur oleh norepi maupun ya. Ini berdasarkan dari Katzung, textbook farmakologi. Nah, inilah mekanisme molekuler yang terjadi. Bagaimana otot Da polos dari pembuluh darah bisa berkontraksi relaksasi sehingga lumen pembuluh darah menjadi sempit maupun lebar ya. Nah, intinya saat darah tinggi itu terjadi yang sebelah kiri contraction. Kalau darah terlalu rendah maka relaxation. Nah, karena itulah MTALDH ini mitochondrial aldehid dehydrogenase. Seperti kita ketahui mitokondria kalau di blok 3 dulu kita belajar itu fungsinya untuk respirasi sel ya. Nah, oleh karena itulah metabolisme ya untuk mengatur kontraksi maupun relaksasi ini kan butuh energi ya dilakukan oleh enzim yang terkait mitokondria ini dan disinilah nitrat bekerja ya nah NO diikatnya ya ke heme nah maka inilah terjadi relaksasi ya jadi tidak kontraksi sih endotel ya endotel pembuluh darah ototnya Nah, farmakokinetik artinya bagaimana proses dari ISDN ini diserap ya awalnya dia kan sediaan dari sublingual tuh jadi sublingual itu langsung ke hepar ya ini liver general circulation ya. nah ini kalau sejak yang organik oral bioavailability low ya sublingual dan bukal nah kalau Nitroglycerin ini molekulnya, ya, ini yang biasanya IV kalau ISDN ini yang sebelahnya wow, sesuai so, skenario. Nah, kita bisa lihat perbandingannya, ya, bagaimana si ISDN untuk kasus, misalnya dia nyari kurang dari tiga jam, ya. Nah, ini memang sudah mulai, ya, ISDN ini lebih, rendah, lebih efektivitasnya dibandingnya IV. IV kan langsung lihat vena. Ya. Nah kalau sublingual ini dia dari lidah ya, ini nanti kan akan ada langsung penyerapan ke pembuluh darah sebenarnya. Beda dengan yang oral. Kalau oral harus melalui liver, jadi dia oral lebih lambat ya. Nah, inilah perbedaan dari farmakokinetik sublingual ya, SDN tadi sehingga dia cepat. Ya. Kerjanya, intinya nanti kalau farmakodinamiknya dia ingin melebarkan pembuluh darah ya. Nah, jadi yang sumbatan-sumbatan ini yang awalnya membuat nyempit ya, dilebarkan sehingga harapannya lebih lancar dan nyeri dari dada itu berkurang ya. Nah, jadi kalau secara bahasa ilmiahnya dari serah ini ya, mekanisme-mekanisme besaran-besaran fisiologi dari jantung yang terlibat saat ISDN bekerja ya ini untuk mnemoniknya secara gambarnya ya nah untuk selanjutnya ini tadi ISDN ya ISDN 5 mg ya dapat diulang 3 kali dalam jeda 5 menit dan jika tidak ada ISDN boleh nih Nitroglycerin 300 sampai 400 mikrogram Oke boleh juga selain sublingual sebenarnya intravena ya tapi dikasuskan tidak diberi keterangan bahwa dia ada mau pasang IV line atau ya memang setting di IGD ya, jadi nyeri dada angina pectoris nitrat tadi lebih bekerja di vena ya sementara kalau untuk nyeri dada bukan cuma di vena yang mau kita perbaikin untuk jantungnya itu beta blocker arterinya itu dari calcium channel channel blocker ya, sebenarnya nah, sehingga lebih lancar harapannya pembuluh darah yang mengalir ya. nah itulah ya harapannya nanti sebenarnya tidak ada nyari kepala tapi pada kasus karena terlalu melebar tadi pembuluh darah sistemiknya timbul dia ya nyeri kepala tadi Ya, ini sebenarnya nyari kepala tidak pusing itu harus lebih spesifik dijabarkan. Ya. Dikasuskan tidak rinci. Apakah dia hanya di mata? Kalau di mata ini sebelah ini cluster. Ya. Nah, kalau dia kanan kiri seimbang detention Kalau sebelah dia migrain ya. ataupun di daerah sinus berbentuk seperti huruf X ini Lewati mata dan hidung. Ya itu tidak jelas dari skenario karena mungkin memang ini akan dibahas di blok neurologi nanti ya dan untuk kesadaran tadi yang hampir pingsan sebenarnya kurang kurang lengkap ya karena harus ada ini keterangan ini karena kurang lebih ya GCS seperti skenario sebelumnya ya kita harus klasifikasikan kalau hampir pingsan mungkin maksudnya apakah memang sudah mau tidur-tidur saja, sebenarnya. berarti tembakan kita, GCS, sekitar 9-12 ya. Nah, kurang lebih seperti itu tujuan kita memberikan keterangan GCS dari skenario ini. Oke, jika Anda ingin ditanyakan, boleh langsung komen ya. Nanti akan ada skenario-nya lengkap di uh, description ya, atau ya join ya. Kita live besok. Kita bahas lewat zoom. Oke. Bila ya, topik oleh doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.